Oh, dapet dia Kena. wah mati dong versi masih ada ulti sih edih edih edih edih outplay edih kelas wow nyamuk bobi guys iya masih versi tuh lain nya jago ngapain dikasih link anjing berhenti banget cok dua tim ini anjing benar -benar tapi kalau liat game menang diri sih kok menurut Arkeosini. lu fight, fight, fight terus ya tapi Akhirnya, menurutku ya lemon bisa nanti kena yvn tapi susah waduh mati uset oh, beda cerita sih kalau kayak gitu guys ya tadi bisa mati tuh versiknya guys malah dilawan ke tapi menurutku ya Lemon nanti kena IVN nah, apa susah waduh mati usai oh, bersik mati. usai bersiknya. wah beda Gila. beda cerita sih kalau kayak gitu guys ya tadi bisa mati tuh bersiknya guys jadi gitu ya, guys ya sumpah guys ini sumpah batang pelerai Lemon makin bersinar guys makin Tidak, net game tenang aja guys rame. Oke, oke, oke, pelan, pelan, pelan, pelan. Wah, mati itu versinya. Aduh, aduh, malah kering mati. Cocok, astaga, coba orang mati. Wah, tuh gila di-backup total, total nice, ya guy. guys. Ya, bahaya ini cocok. Ini rumus.